kembali lagi dengan saya Cien di channel Elite Community jadi hari ini kita lebih membahas ke produk Union apa itu produk Union apa itu produk Union jadi sebenarnya produk Union itu adalah bahan perabotan yang berbahan dasar fiber dimana fiber itu Hmm, kita tahu akan lebih awet kalau lembab, dan juga sudah pasti akan anti rayap. Nah, bahan dasar dari perabotan itu tidak harus selalu triplek. Kalau kita menginginkan suasana yang uh, sedikit alami, di mana ada unsur kayu, kemudian cahaya, kemudian... ya, apa aja itu? kita juga bisa menggunakan bahan PVC board nah bahan PVC board itu kita nggak akan nampak jadi perabotan di belakang saya ini berbahan dasar PVC board yang kemudian dilapisi oleh HPL bisa juga dilapisi bahan lainnya seperti perabotan biasanya bisa juga dicat dicat duko dan ya cara kerjanya itu sama dengan perabotan Nah. Mengapa kita harus menggunakan uh, Union PVC Board? Kita tahu belakangan ini banyak mendengar keluh kesah baik tetangga, teman, saudara Bahwa rumah mereka itu dirayakin Bayangin kalau kita udah renovasi rumah uh, dan tentunya dengan biaya yang besar Kemudian dalam hitungan beberapa bulan sudah dirayakin nah kalau misalnya bahan dasarnya itu adalah pvc union maka um, rayap tidak akan mau karena bahan dasarnya itu bukan kayu rayap rayap itu cuman ingin kayu jadi bahan dasar dari union pvc board itu adalah fiber nah selain anti rayap ini sangat cocok digunakan di dapur ya karena uh, dia juga anti lembab jadi biasanya kalau kita tahu kalau kayu triplek kalau mengenai air dia akan sedikit Uh, mengembang, rapuh dan cepat rusak. Sangat cocok juga digunakan di uh, perabotan kamar mandi, seperti uh, buffetnya wastafel ya, meja wastafel. Sebenarnya saya menyarankan banget kalau bagi kalian yang sedang merenovasi rumah atau ingin membuat rumah, saya menyarankan banget bahan dasarnya itu diganti aja ke Union PVC Board. Nah, kenapa? kita juga nggak tahu ya memang um, rayap itu kapan akan datang gitu ya jadi bagusnya dari awal itu kita ganti aja ke PVC board yang berbahan dasar fiber nah dari keluhan-keluhan yang sering saya dengar dari teman-teman saudara dan yang lain-lain itu uh, biasanya kalau rumahnya sudah dirayapin ya tetap ada tanda-tandanya uh, misalnya perabotan yang mulai berdebu sebenarnya itu bukan debu tapi itu biasanya telur-telurnya si rayap kemudian mereka melahan si si rayap e, mereka memanggil jasa untuk e, memusnahkan rayap padahal yang namanya rayap itu nggak akan musnah banyak caranya sih ada yang membuat pos yaitu di depan rumah di pekarangan dibuatkanlah kayak pos rumah dimana setiap rayap kalau mau ke, masuk ke rumah itu akan lewat kemudian makan uh, itunya racun kemudian dikenalin itu jenis rayap apa? karena rayap itu bukan, bukan cuman satu jenis ya ada beberapa jenis kemudian ada juga yang bahkan hmm, intinya kayak mengasih makan si rayap Uh, supaya memancing si ratunya itu keluar dan kemudian uh, di trade di trade itu artinya kalau ratunya duluan di-iniin di dikasih racun maka nggak akan berkembang biak lagi padahal semua itu bullshit ya jadi semua itu omong kosong jadi ceritanya lebih bagus kalian mencegah daripada mengobati kalau untuk mengobati itu Bullshit banget sih, rata-rata gak akan ada yang selamat, mungkin cuman uh, mempertahankan aja. Kemudian banyak juga yang mencari jalan lain, um, seperti perabotan, pengennya itu perabotan yang beginian ya. Tapi karena ada rayapan mereka mengganti ke perabotan yang uh, lemari baju, bayangin gak sih lemari baju dari aluminium besi kemudian ya ada yang dari batu. Nah itu jadinya desainnya kan nggak bagus ya, kalau kalian pengen desainnya bagus, kemudian kalian aman dari rayap kemudian juga hmm, tahan lembab, sudah nggak salah, kalian harus mencoba Union PVC Board. Nah uh, Union PVC Board ini selain bisa dipakai untuk uh, perabotan, fungsinya itu banyak ya. Uh, Percis seperti triplek. Nah, kalau beda dari perabotan yang menggunakan bahan dasar PVC board dengan yang menggunakan bahan dasar triplek, bedanya cuman di cara pengerjaan. Pada saat mereka ingin membuat rak atau meja atau apapun, itu biasanya kayu-kayu triplek itu akan dipaku, ya. Tapi kalau di PVC board uh, lebih ke mensekrup, jadi menggunakan sekrup Nah, kalau kalian menggunakan... PVC board sebagai bahan dasar perabotan kalian akan lebih mudah untuk merawat e, dimana kalian gak usah takut kalau perabotan itu akan rusak ke kalau di kamar mandi ya biasanya lembab dan kalau menggunakan union PVC board tentunya akan lebih tahan jadi kalau di showroom kita itu ada satu perabotan yang kita buat sengaja kita rendam di akuarium jadi kita rendam dan itu sudah kita rendam berjalan sekitar 8 tahun dan tidak masalah, malahan yang rusak itu yang berkarat itu engsel-engselnya. Jadi kalian akan lebih awet kalau menggunakan bahan dasar Union PVC Board. Untuk kedepannya misalnya kalian bosan dengan warna-warna yang sudah kalian apply sebelumnya, kalian boleh mengganti HPL-nya aja. Jadi kalian akan lebih hemat untuk menggunakan bahan dasar dari Union PVC Board. Nah, sekian video kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel kita dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang pengen nanya-nanya boleh ya langsung komen di bawah see you